Selamat datang di channel Zan Walker. Setelah kalian menonton, jika kalian suka silahkan di-subscribe. Mari kita lanjut episode 6 Akademi Jianan. Battle Truck the Heavens, chapter 523 sampai 524. Arena pertarungan adalah area paling populer di dalam akademi dalam. Biasanya berbicara Area-arena pertarungan yang agak berdarah adalah keberadaan yang berlawanan dengan atmosfer akademi. Namun, akademi dalam ini tidak menghindari konflik semacam ini. Namun, harus dikatakan bahwa keputusan akademi dalam adalah keputusan yang bijak. Keberadaan arena pertarungan mengakibatkan murid-murid akademi dalam berbeda dengan murid-murid akademi lain yang hanya tahu bagaimana bertarung di permukaan. Jika siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan gemetar. Karena mereka dikelilingi oleh wilayah paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke wilayah sudut hitam. Ini adalah sesuatu yang Akademi Jianan, yang memiliki cukup banyak konflik dengan wilayah sudut hitam setiap tahun tidak bisa lebih yakin. Di bawah prasyarat memiliki banyak hadiah. Energi api di arena pertarungan akan ada. Banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari pertarungan, bisa mendapatkan hadiah tambahan selain peningkatan pengalaman bertarung adalah sesuatu yang semua orang sangat senang terima. Arena pertarungan bisa digambarkan memiliki orang sebanyak gunung dan lautan. Suara dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas bahkan jika seseorang berada dalam jarak 100 meter. Arena pertarungan penuh sesak dan dipenuhi dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melihat sekilas, dia akan dapat melihat masa hitam di kepala manusia. Suara yang sangat bising didengung di telinga mereka, seperti suara bor yang mengerikan, menyebabkan kepala beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara tersebut merasakan sakit yang membengkak. Arena pertarungan yang sangat besar ini besar. Namun, lebih dari setengah dari kerumunan manusia hari ini telah yang meletus dari tabrakan keras menyebabkan banyak tangisan dan raungan yang kuat memenuhi seluruh arena. Memadati salah satu platform, riak yang kuat, habisi dia. Biarkan siswa baru bajingan itu tahu seberapa kuat geng putih kita. Beberapa siswa yang mengenakan lencana serupa di galeri tontonan di luar medan pertempuran tersebut. Wajah mereka dipenuhi pertempuran memandangi pemimpin mereka di arena yang sangat diuntungkan dalam kegembiraan liar saat mereka berteriak keras. Selain berteriak dengan keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa ke arah sekelompok besar orang di sisi lain dari galeri tontonan. Melihat kerumunan manusia di galeri pengamatan di sisi berlawanan, orang dapat melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal ini dapat menarik lebih dari setengah, yang benar-benar membuat hati orang-orang tersentuh adalah sikapnya yang unik seperti teratai. Alasan mengapa medan perang penonton arena pertarungan adalah sebagian karena penampilan dan sikap wanita muda ini. Meskipun mereka mengalami kerugian besar di medan pertempuran, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun, alis halusnya mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau adalah sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa amarah memenuhi wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang dikirim dari sisi lain. Namun, karena situasi di pihak mereka yang miskin, mereka hanya bisa menelan kutukan keras yang telah mencapai mulut mereka. Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau. Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di arena, senyum pahit tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya yang agak putih-pucat saat dia berbicara kepada wanita berpakaian hijau di sisinya. Sun Er mengangguk sedikit, dia perlahan mengencangkan tangannya yang halus. Murid-murid berair itu terfokus pada medan pertempuran untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara. Meskipun Wu Hao baru-baru ini berhasil menembus bintang sembilan Dado si, jarak antara kedua belah pihak terlalu banyak. Jika itu benar-benar tidak dapat bekerja, aku akan menggantikannya. Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi? Hu Jia kaget saat mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa memahami kekuatan Sun Er. Ini karena nona muda di depan selalu menunjukkan sikap tenang dan jelas itu tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Seolah-olah dia memiliki jumlah kartu tersembunyi yang tidak terbatas. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan GG melihat, Pans Get, diejek sedemikian rupa saat dia kembali. Sun Er tersenyum tipis. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, membawa beberapa sikap dingin yang acuh tak acuh. Awalnya aku ingin meninggalkan Bai Cheng itu untuk Xiao Yan. Gg, sekarang bagaimanapun, aku takut aku harus menjadi orang pertama yang merawatnya. Kata-kata Sun Er ini membuatnya tampak seolah-olah menjaga Bai Cheng, yang kekuatannya telah mencapai bintang. Doling tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Jika orang biasa yang mengatakan ini, Hujia pasti akan tertawa mengejek. Namun, ketika dia melihat sikap tenang Sun Er, tidak ada keraguan sedikit pun yang muncul di benaknya. Dia mengangguk sedikit, berbalik dan mengarahkan pandangannya ke pertempuran di bawah. Gerbang Pan, faksi yang didirikan Xiao Yan. Beberapa sosok manusia bersandar di rel di dalam arena pertarungan yang memiliki pemandangan yang bagus Mereka mengamati pertarungan di bawah ketika mereka mendengar suara salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit tercengang saat dia berbicara Iya Pansget adalah faksi yang awalnya didirikan oleh siswa baru sekarang setelah beberapa kali terserap ternyata cukup banyak juga siswa yang lebih tua di sana Benar bahwa pemimpin mereka adalah Xiao Xiaoyan. Rambut panjang berwarna perak tergerai lembut, dan warnanya yang cerah membuat mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Han Yue melirik Lin Xiaoyan yang agak terkejut dan yang lainnya sebelum berbicara. Hihi, orang ini sangat berbakat. Dia baru berada di akademi dalam selama setengah tahun, tapi dia sudah memiliki pencapaian seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun, dari tampilan situasi di bawah, Pans Get tempatnya telah dirugikan. Murid baru itu mungkin memiliki serangan yang tajam dan membawa aura pembunuhan yang langka, tapi jarak antara dia dan Bai Cheng terlalu besar. Bagaimanapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Cheng untuk berkutat hanya dengan mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadosi. Saya telah menerima beberapa informasi kemarin. Orang itu Liu Qing tampaknya telah mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng itu. Awalnya, Bai Cheng menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng... Yang terakhir menjadi sombong ini. Seseorang harus mengatakan bahwa ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yang Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain arena pertarungan saat dia berbicara sambil bercanda. Meskipun dia memiliki penampilan luarnya kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada yang lain. Xiao Yan juga memiliki konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara karena terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak persis. Namun, ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu tentang kesempitan pikiran wanita itu. Yan Hao berkata dengan lemah. Suaranya tampak mengungkapkan penghinaan terhadap Liu Fei. Kekel. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Xiaoyan, dia tempatnya bukan seseorang yang suka diintimidasi. Meskipun kekuatannya hanya sebesar dadosi, bahkan aku mendapat perasaan berbahaya saat mengamatinya. Saya pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Lin Xiaoya tertawa pelan. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu, ada sosok manusia samar-samar berdiri dalam bayang-bayang. Aura mendominasi tajam samar, bagaimanapun, memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumannya tampaknya memiliki antisipasi dari keduanya yang bertabrakan secara langsung. Han Yue di samping, bagaimanapun, merajut alis cantiknya sedikit. Segera, dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Sosok manusia merah dan putih bergegas di dalam medan pertempuran dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera, dua dokis yang kuat meledak tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah yang keras tidak dapat menerimanya dan garis letak terbentuk. King, suara logam bening yang membawa percikan terdengar dari tempat keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang berwarna kuning tua bertabrakan dengan hebat satu sama lain. Riak kuat yang terlihat dengan mata telanjang melonjak secara eksklusif. Itu segera bertabrakan, boom. Di tengah suara yang dalam, langkah kaki kedua sosok manusia itu mundur. Namun, sosok manusia berwarna putih hanya mengambil dua langkah mundur sebelum dia menegakkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangan bahunya, dia menyelesaikan kekuatannya. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah jauh lebih menyedihkan. Dia tidak hanya mundur tujuh atau delapan langkah, tetapi jejak darah merah cerah juga tumpah dari sudut mulutnya saat langkah terakhirnya jatuh. Kinya berfluktuasi tidak teratur. Jelas, dia telah menerima cedera internal yang cukup serius. Chief, bagus. Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, sekelompok anggota dari geng putih di galeri menonton tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi gelombang sorak-sorai. Segera, ada lebih banyak ejekan yang diberikan kepada fans Get di sisi berlawanan membuat marah semua anggota, Pans, get sampai ekspresi mereka menjadi hijau. Anak nakal yang liar dan sombong, kamu benar-benar ingin menantangku ketika kamu hanya seorang bintang sembilan dadosi. Anda benar-benar terlalu percaya diri. Bai Cheng mengayunkan tombak kuning tua miliknya dan meletakkannya sedemikian rupa sehingga miring ke arah tanah. Sudut mulut Bai Cheng terangkat ketika dia mendengar sorakan seperti guntur dari sekitarnya. Dia berkata sambil tersenyum dingin, "Di mata orang yang benar-benar kuat, pans Get milikmu hanyalah badut yang hanya melompat-lompat. Jadi, bagaimana jika Anda bisa mendapatkan energi api? Tidak peduli berapa banyak energi api yang Anda miliki." Anda hanya akan menjadi domba gemuk besar di mata orang lain jika Anda tidak memiliki kekuatan. Pei, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Cheng dengan kilatan darah. Cara itu seperti binatang buas yang haus darah. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Cheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tempatnya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar di pedang berat berwarna darah. Mengikuti noda dengan darah, pedang berat berwarna darah memiliki warna merah tua yang samar-samar muncul kemerahan umum yang aneh juga secara bertahap menyerbu wajahnya. Bai Cheng sedikit mengernyit saat melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Saat Wu Hao bersiap untuk mengaktifkan kartu truth terakhirnya ke level berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba melintas dan muncul di medan pertempuran dengan cara yang gesit. Tangannya yang seperti batu giok putih sempurna menepuk pundaknya dengan lembut. Segera, energi liar dan kekerasan yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao menjadi tenang. Biarkan aku yang mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia menatap pinggang halus seperti pohon willow di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Aku bisa menanganinya. Sun Er melirik ke arah Bai Cheng sebelum segera menoleh dan merajut alis cantiknya saat dia menatap Wu Hao yang bersikeras. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa dengan lembut berkata, "Hati-hati." "Mengapa? Apakah get tidak punya siapa-siapa? Mereka benar-benar ingin mengizinkan seorang wanita keluar?" mana Xiao Yan, mengapa saya tidak melihat sedikitpun jejaknya saat ini? Jangan bilang dia takut. Bai Cheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika dia melihat bahwa Sun Er adalah orang yang telah melintas ke medan pertempuran. Xiao Yan Gege tidak perlu bertindak untuk berurusan denganmu. Sun Er berkata dengan lembut. Sikapnya yang seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir membuat beberapa orang di galeri melihat terkejut. Hanya aura santai di depan lawan yang kuat ini menyebabkan beberapa orang meningkatkan kekaguman mereka terhadap wanita berpakaian hijau di medan perang ini berkali-kali. Tapi ketika mereka memanggil aura Sun Air, er, mereka berseru atas aura Sun Air er ini. Mereka tanpa sadar merasakan kebencian terhadap Xiaoyan yang tidak menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota, Pans Get, ini sombong? Jumlah mahasiswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang datang dalam beberapa tahun ini. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita, terutama yang cantik. Sun Er terlalu malas untuk menjawab kali ini. Cahaya kemasan berangsur-angsur melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang dikandungnya diam-diam menyebabkan beberapa orang mengucapkan "ya" dengan terkejut. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat cahaya berwarna kemasan di telapak tangan Sun Er. Segera, dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan doki berwarna kuning tua yang kaya dan kuat menyelimuti itu. Cahaya kemasan dan cahaya kuning tua di medan pertempuran semakin terang. Sesaat kemudian, kedua lampu tersebut berkedip pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka menembak secara eksplosif di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka bertemu di udara. Namun, saat semua orang mengira tabrakan ganas akan sekali lagi meletus, suara samar guntur bergema samar-samar di dalam arena pertarungan. Begitu suara gemuruh muncul, bayangan hitam tiba-tiba muncul di antaranya dua kelompok cahaya yang akan melakukan kontak. Kedua tangan terulur seperti kilat. Sebelum mereka menempelkan diri di bahu kedua belah pihak, kekuatan lembut adalah yang pertama keluar, dengan lembut mengguncang Sun Er sampai dia melayang kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini, tangan lain yang melakukan kontak dengan Bai Cheng tiba-tiba melepaskan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Munculnya bayangan belakang berwarna hitam serta Sun Er dan Bai Cheng yang diguncang dengan paksa adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam sepersekian detik. Kebanyakan orang hanya merasa penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Segera, mereka melihat dua sosok manusia yang dipaksa mundur dengan tatapan tertegun. Wajar saja, menjadi liar dan arogan membutuhkan modal untuk menjadi liar dan arogan. Jika pemimpin Bai Cheng merasa bahwa Anda tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka saya, Xiao Yan, bisa bermain dengan Anda. Tidak akan bertengkar dengan seorang wanita hanya menyebabkan Anda kehilangan status Anda. Tawa Samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan segera menatap sosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bayangan berwarna hitam di medan pertempuran dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah tersenyum yang lembut dan tampan. Namun... Siapapun bisa melihat bahwa ada niat membunuh sedingin es di bawah senyuman ini. Hah, sekarang pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai. Matalin Siuya tiba-tiba cerah saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertarungan. Tatapannya tanpa sadar beralih ke tempat bayangan itu berada. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tempatnya telah meluruskan tubuhnya saat ini. Aura sombong yang tajam diam-diam menjadi lebih intens. Remuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang bising turun ke dalam keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera, anggota Pans get bersorak seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiaoyan. Tatapan mereka memiliki antisipasi. Keterampilan alkemis Xiaoyan terkenal setelah kompetisinya dengan Hansian. Namun, memiliki keterampilan penyulingan obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat yang penuh dengan kekerasan ini, hanya tinju yang paling keras yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, setelah penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain melihatnya dengan serius. Saat Sun Er terguncang kembali, dia merasakan kekuatan yang familiar. Cahaya yang kuat dan kuat yang diaglomerasi secara bertahap menghilang saat dia membiarkan kekuatan mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran, matanya yang cantik mengagumi yang terangkat. Xiao Yan Gege, waktu yang tersisa adalah milikmu. Hei, Xiao Yan, akhirnya kamu tersedia untuk muncul. Bai Cheng mengejutkan bahunya saat setelah keras menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan pemuda berjubah hitam itu dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat berguling, penguasa suan berat yang sangat besar muncul. Tangan kanannya dengan erat memegang gagang penggaris dan mengendalikannya dengan kejam. Segera, Angin kencang yang membawakan suara senandung muncul di arena. Sepertinya senior Bai Cheng sangat menyukaiku. Sayangnya, senior Bai Cheng perempuan. Jika tidak, saya akan sangat bahagia. Petik 2. Orang-orang di galeri penglihatan sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Cheng bergerak-gerak saat dia berkata dengan dingin. Lidah yang sangat tajam. Kali ini, saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk melepaskan diri dan menyerang diri. Tidak perlu mencari alasan apapun. Wu Hao menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari kita selesaikan semua skor dari waktu mengeluarkan surat tantangan untuk Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah lalu. Xiao Yan tertawa pelan. Penguasaannya mendarat dengan keras di tanah yang keras. Beban yang kuat menyebabkan beberapa garis retakan kecil terbentuk di tanah. Akhirnya, Xiaoyan mengangkat dan tersenyum saat menjawab ke Bei Cheng. Haha bagus, Anda punya nyali. Namun, karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya. Sukacita segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tidak mencoba-mencoba diri sendiri kali ini dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Bai Cheng Senior, kamu masih mengatakan omong kosong seperti biasanya. Xiao Yan tertawa, wajahnya mungkin tampak serasi, kata-kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi suram. Mudah-mudahan mulutmu ini tidak akan meminta maaf nanti. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu. Dia memegang baju panjang berwarna kuning tua dengan erat di tangan. Tubuh tombak bergetar sedikit dan doki eksplosif dari dalam tubuhnya. Dalam, benda itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Kedekatan dasar Dokiho Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat warna doki dari beceng. Doki dari afinitas ini berspesialisasi dalam menjadi kokoh dan tahan lama dibandingkan dengan orang dengan level yang sama. Ketika seseorang bisa bertarung lebih lama, selain itu, doki semacam ini berfokus pada pertahanan saat bertarung dengan orang lain. Seseorang dapat mengandalkan kekayaan doki yang tahan lama untuk menilainya sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang dari afinitas doki ini, meledakkan kekuatan pembohong dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiaoyan memutar tubuhnya sedikit, doki berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya setelah doki muncul. Aura yang kuat juga mulai menyebar dari tubuhnya. Cukup banyak orang tercengang saat mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Dauling, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao di galeri tontonan bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar berhasil menembus kelas Dauling setelah tidak melihatnya selama dua bulan. Satu tingkat per bulan. Kecepatan ini adalah sesuatu yang menjalani red pelatihan di dalam menara penyulingan kilangit yang berkobar sepanjang hari tidak akan bisa menyusul. Orang ini, dia benar-benar mencapai kelas doling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lainnya menunjukkan wajah yang juga dipenuhi kejutan. Saat itu, ketika mereka bertemu Xiao Yan di pegunungan yang dalam. Kekuatan yang terakhir paling banyak berada di sekitar bintang delapan atau sembilan Dadoshi. Meskipun seseorang dari ini sudah tidak jauh dari kelas Douling, mereka, yang secara pribadi telah mengalami langkah ini, jelas tahu bertahan seperti apa akumulasi sulit yang harus dilakukan seseorang untuk mengatasi penghalang antara Dadoshi dan Adoling. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantu tetapi, merasa tercengang ketika mereka melihat tingkat kekuatan Ki Yan. Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada celah bintang enam antara Bai Cheng dan dia. Ini adalah sesuatu yang dapat dibuat dengan mudah. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara di atas keterkejutan. Saya yakin dia bisa menang. Senyuman muncul di wajah dingin Han Yue di sampingnya. Saat itu, ketika Xiao Yan hanyalah bintang 5 atau 6 Dado si, dia mampu menyebabkan bahkan bintang 3 Dou Ling merasa sangat takut. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Dou Ling, Han Yue masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar meskipun fakta bahwa Bai Cheng 6 tingkat lebih kuat. Saya juga memiliki kepercayaan. Aku ingin tahu apa yang disukai orang itu. Lin Xiuya dengan malas meregangkan pinggangnya. Pandangannya tertuju pada sosok manusia yang samar di area gelap sambil tersenyum dan berbicara. Saat galeri mengamati karena Karenaki yang diperlihatkan Xiao Yan, Bai Cheng juga terkejut. Keheranan pada penglihatan itu lama kemudian sebelum keseriusan tambahan secara bertahap muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, tidak heran kamu bahkan lebih sombong kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatanmu telah meningkat. Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Suara jelas dari tulangnya yang bertabrakan bermata tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiaoyan menghembuskan panjang setelah ini berlanjut kemana-mana. Dia tersenyum sedikit saat dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya ke mata Bai Cheng, tiba-tiba-tiba menggenggamnya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan mengambil beberapa langkah ke depan saat penggaris berat di tangan terseret di tanah, mengeluarkan suara, sah, sah. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan saat terakhir perlahan mendekat. Dia merasakan Qi yang semakin kuat dan sedikit menarik perhatiannya pada gambar yang panjang, menonjolkan ketajaman ke langkah Xiao Yan. Saat Xiao Yan melangkah ke dalam radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, teriakan keluar dari mulut yang terakhir. Doki kuning tua yang kuat, seperti air kuning pekat, melonjak keluar dari tubuhnya. Kaki bai Cheng menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya menjelma menjadi bayangan kuning. Doki dengan diaglomerasi cepat di ujung tombaknya. Meminjam pengisian daya, ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Doki, tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang udara dan suara, cici, yang dibuatnya keras. Kekuatan pengisian dari bintang enam yang kuat Dou Ling akan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu besar di tempat. Xiaoyan tidak menghadapi serangan pembuka Bai Cheng yang ganas secara langsung. Cahaya berwarna perak samar terlihat sebagian di kakinya. Saat tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat-tempat yang mendukung. Ekspresi Bai Cheng berubah sedikit setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas benang hitam yang lewat. Alarm segera tertuju pada dia. Di masa lalu, Xiaoyan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya setinggi itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pikiran ini melintas di hati dengan cara seperti kilat, Tombak panjang di tangan Bai tiba-tiba berubah arah dan menusuk secara eksplosif ke punggungnya. Dentang. Suara yang jernih menghadirkan api keluar dari arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menembus di belakang memegang penguasa hitam yang sangat besar itu, kekuatan kuat yang terkandung pada penggaris hitam menekan tombak panjang hingga sedikit menekuk. Kekuatan fisik orang ini juga meningkat pesat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika dia meningkatkan levelnya, seharusnya tidak ada peningkatan yang begitu besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kecepatan reaksi, orang ini telah sepenuhnya berubah dari dirinya yang sebelumnya. Wajah Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Jantungnya juga tampak seperti memiliki gelombang pembohong yang mengerikan yang bergulung di dalamnya. Xiaoyan secara alami tidak terganggu oleh keterkejutan di hati Bai Cheng. Penguasaan berat di tangan membawa suara angin deras yang sangat menekan saat itu dengan keras menebas lengan Bai Cheng. Penguasaan yang awalnya sangat berat menari bahkan lebih lincah dan licin di tangan daripada di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan kejam ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Bai Cheng, bagaimanapun, adalah bintang enam yang kuat Doling dan secara bertahap menjadi stabil di bawah serangan Xiao Yan yang sangat berat. Doki yang dari bintang enam Doling berkerumun dengan cara yang perkasa dan menerima serangan Xiao Yan yang mengandung beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas dengan intens. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menembus ke arah Xiao Yan, itu akan menyerang beberapa tempat yang fatal. Dua manusia menghadapi dan melintas di medan pertempuran. Doki hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penguasa berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan berguncang dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang dari garis retakan mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Penguasa yang berat dan tombak panjang saling menekan. Xiaoyan bertabrakan dengan keras dengan Bai Cheng. Saat angin bertiup, Bai Cheng mundur beberapa langkah sementara Xiaoyan mundur empat langkah. Jelas, Xiao Xiaoyan mungkin memiliki keuntungan dalam kekuatan fisiknya. Tetapi saat ini, ketika pihak lain menggunakan doki yang kuat dari Dou Ling bintang enam, dia masih menjadi lebih lemah. Suara, Susi Secara tidak sengaja dipancarkan dari galeri penglihatan saat melihat Xiao Yan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Anggota, White Gang, meminjam kesempatan untuk melontarkan ejekan dan tawa. Hah, itu hanya mengejar ketertinggalan, dia bahkan tidak bisa masuk ke mata saya. Bai Cheng mengayunkan tombak panjangnya setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan tersebut. Dia dingin tertawa, jika kamu masih mengandalkan kekuatan brutal ini setelah ini, kamu harus berguling sendiri. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi senyum dingin saat mendengar ini. Di bawah semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa berat itu ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh, mengikuti pembentukan segel tangan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Nyala api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Sesaat kemudian, nyala api tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Skyfire tiga Perubahan Misterius Perubahan Teratai Hijau Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Tubuhnya langsung gemetar. Energi pembohong dan kekerasan tiba-tiba melonjak secara eksplosif dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan udara banjir yang mengalir ke setiap sudut dari seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat dia merasakan doki di dalam melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Xuan berat saat membocorkan Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, Ayo lakukan ini lagi. Saat kata-kata Xiao Yang terdengar, Bang muncul. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang melesat ke arah Bai Cheng. Setiap kali mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu seperti Magical Beast berbentuk manusia yang memiliki kekuatan pengisian dalam jumlah besar.